selamat datang lagi di channel gua hari ini gua main game Titan 6 nah ini ini game game jadul ini gua carinya ada di play playstore dan ternyata game cukup bagus bintangnya pun juga bagus guys bintangnya Sudah, ayo lah, sudahlah. Iya. bisa gue. <tuh> Semua banyak sekali, banyak banget. Apa punya koran? Bodoh amat, ya, ya gue belajar semua. gantar aja semua hilang lagi anjay banyak kali oke kita skip aja intronya lah Ah.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 Ah, game over. Nanti aman, Ya, Ayo, terus oh. sapper Sapper. Artinya Apa guys hai, komen ya Kalau kalian ngerti Saper Komen ya kalau gua nggak tahu saat itu apa Oke okay, pusat banyak juga ya gila-gila Oke. Oke. Eh lama amat Uh, go well aduh gunakan lagi ini ribet juga ya ternyata. stop. satu sudah siap Hantur. aduh miss nah susah nih guys barang mandi normal mod kesalah mana mana aduh Musuhnya ada di mana-mana, sumpah. Kesel kan? Coba oh, lagi saja, perlu nggak? Yuk, coba lagi yuk. Pasti berhasil. Oh. nah ini dia nih berganteng nih Skip, skip, udah tahu kita tuh Oke. Okay. Aduh. Udah oh, lagi. Ah. Oh. Ah, oh, gua mati dah ini. Anjing. Mati mulu gua. Bangsat nih game. You know? Ya udah. Males mainnya. ini cukup susah lah vortigo lu gampang lu. Aduh. Udah gas, kaliannya sedenya. Jangan lupa subscribe, komen namanya. Jangan lupa lonceng kepake. Guys. Kita kembali lagi di Max Episode. Two. Bye bye guys.